Kami doakan atas kelancaran sekiannya yang barokah Bagi para Ndoro yang baru tahu channel ini Jangan lupa untuk men nya dan menekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya Karena dengan men channel ini berarti Ndoro turut membangun channel ini Dan membuatnya terus berkembang dalam melestarikan ilmu spiritual budaya Nusantara Dan agar tidak terjadi salah pahaman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 Kali ini kami akan mengulas tentang tuah perkutut tangguh Bali. Berikut adalah pemaparan kami. Perkutut tangguh Bali berasal dari wilayah Pulau Bali dan sekitarnya. Ciri-ciri antara lain warna bulu kebiruan sampai bagian genta dan kelopak matanya berwarna orange. Genta adalah bunuh pada bagian bawah paruh yang melingkar sampai pangkal leher burung berkutut Tidaklah yang kami ketahui, umat Hindu di Bali tidak saja berhenti pada tatparan kebantenan Tetapi menyangkut pula literasi dalam kehidupan lainnya masuk gelar burung tertentu yang dimaknai khusus tak sekedar jadi simbol semata dalam berbagai praktek kehidupan umat Hindu di Bali tak bisa melepaskan diri dari pemakaian simbol-simbol lantaran itu pula kerap menyebut Hindu adalah agama yang kaya akan simbol Baik simbol agama maupun simbol budaya Seperti misalnya Banten Daksina Yang dimaknai sebagai simbol Patapaka Patara Siwa Siwa Lingga Demikian halnya Ketika umat Hindu merasa bersalah Dan kemudian mau meminta maaf Atau bertobat. Maka mereka menyampaikan pemohon maafnya melalui simbol Banten Sayayut Guru Biduka Dikutip dari Bali Express, jawab pos Group Menurut Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan UNHI Denpasar, Pasar Sudah Umat Hindu di Bali tidak saja berhenti pada tataran pebantenan tetapi, menyangkut pula literasi dalam kehidupan lainnya, misalnya pemaknaan atas simbol-simbol permata, keris, bahkan tidak jarang umat Hindu mampu memberi makna simbol atas pemeliharaan hewan seperti kucing, anjing, dan tidak terkecuali memakani pemeliharaan burung perkutut, menurut mitos Jawa kuno. Burung perkutut dengan ciri loreng di lehernya tanpa putus-putus diyakini sebagai jelmaan para pangeran majapahit Yang diyakini pula dapat memberi kebahagiaan bagi pemiliknya Demikian halnya dengan burung perkutut jenis katuranggan yang diyakini memiliki karakter gaib Yang dapat memberikan manfaat kebaikan bagi sang pemiliknya Sesuai namanya, katuranggan berasal dari bahasa Jawa kuno Yaitu kata katurah yang berarti mengemukakan dan Angga yang berarti badan, jadi untuk mengetahui perkutut jenis ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk badannya. Masyarakat Hindu pun mengartikulasikan bahwa melihara burung perkutut bagi kehidupan mereka, di mana ada sebagian masyarakat Hindu yang memandang memelihara burung perkutut sebagai media atau jimat untuk memelihara rezeki. Bagian bahkan ada pula sebagai masyarakat yang meyakini melihara burung perkutut untuk memperoleh ketentraman hidup. Adapun pandangan mereka tentang makna melihara burung perkutut, semuanya adalah keyakinan mereka yang tentu kebenarannya sangat sulit dibuktikan secara akademik tetapi secara faktual inilah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Hindu di Bali pesan bijak ini merupakan cara nenek moyang mengajarkan bagaimana manusia menjalani kehidupan setidaknya ada empat pesan yang berkesan dari para tetua Bali rasanya Doro perlu tahu dan memahaminya ini empat pesan bijak tersebut satu Eda Ngaden Awak Bisa Depan Anake Ngadani Pesan bijak Eda Ngaden Awak Bisa Depan Anake Ngadani Ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna Jangan merasa kamu paling bisa Biarlah orang lain yang menemani atau menilai sendiri Pesan ini tertuah dalam syair gending tradisional pupuh Kinada. Berikut syair dan terjemahannya Pupuh Kinada, Eda ngaten awak bisa Artinya jangan merasa diri paling bisa Tepang anak ingadani Artinya biarlah orang lain yang menilai Deginane buko nyampat, Artinya seperti pekerja menyapu Anak saya tumbuh lu Artinya setiap hari selalu mendapati sampah Hilang lu buke katah Artinya sampah hilang masih ada debu Nyanden riri, Artinya walaupun kamu pintar Enuliup pelajain Artinya masih banyak yang harus dipelajari pada intinya, setiap manusia harus mampu mengendalikan diri Jangan sombong, serupa dengan pepatah bagai ilmu padi Semakin berisi, semakin merunduk Seseorang yang semakin pintar, cerdas, bahkan sakti sekalipun Harusnya semakin arif dan bijak dalam berperilaku Tongaleh karang sawah, karang awake, tanduring Kalimat tongale karang sawah, karangawaki tandurik Merupakan kalimat pesan yang sangat mendalam Jika ditelisik artinya dalam bahasa Indonesia Bermakna jika kamu tidak punya lahan sawah Maka lahan dalam diri yang harus ditanami Kalimat ini merupakan hasil pemikiran seorang rohaniawan sekalipus pengarang besar di Bali Yakni Ida pendanda made sidemen 1858 sampai 1984 yang tertuang dalam karya sastra berjudul keguritan salampah laku menanami lahan diri, memiliki makna yang sangat dalam pesan ini mengajak semua orang untuk introspeksi diri seperti halnya menanam lahan sawah, kita diajak merenung Bibit apa yang sudah dan harus ditanam dalam lahan diri Apakah sudah merawat lahan diri dengan baik? Melalui kalimat ini, manusia diajak untuk melihara jauh ke dalam diri hendaknya menanamkan diri dengan ilmu pengetahuan Bibit-bibit sifat yang baik Hidup sederhana dan bersaja Jadi, jangan menanam bibit kebencian dalam dirinya Rakat Sekadi Sampat Lidi Istilah Rakat Sekadi Sampat Lidi Jika diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna Rakat seperti sapu lidi Pesan ini lebih menekankan di dalam persatuan dan kesatuan Coba bayangkan Jika hanya satu tangkai lidi saja yang digunakan Kita tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan menyap Tapi ketika tangkai demi tangkai dikumpulkan Kemudian diikat menjadi satu, maka menyapu jadi lebih mudah dan pekerjaan pun cepat selesai. Seperti halnya sapu lidi, begitulah seharusnya kita dalam hidup. Kalau dipikir-pikir, pesan ini juga cocok diterapkan untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetapi persatuan harus kita junjung tinggi. Karena dengan bekerja sama, kita bisa mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Sagili, Sagulu, Salulung, Sabayan, Taka, Paras, Paros, sarpanaya Saling Asah, Asih, Asuh. Istilah ini sangat sering didengar dalam pembicaraan masyarakat Bali. Tidak saja di warung kopi, tapi juga dalam sambutan-sambutan kepala daerah. Pesannya adalah cara hidup orang Bali yang menekankan kebersamaan dan persatuan. Jika diartikan kalimat, sagalik-sagaluk salunglum sabayan taka, parasparos sarpaanaya, saling asah asih-asuh, bermakna bersatu padu, menghargai pendapat orang lain, memutuskan sesuatu secara musyawarah mufakat, saling mengingatkan, menyayangi, dan membantu. Serupa dengan pesan rakyat sekadi sampat itu. Persatuan dalam kebersamaan merupakan kekuatan untuk menghadapi suka duka kehidupan Pesan ini bisa mulai diterapkan dari lingkungan kecil seperti rumah tangga Maupun lingkungan-lingkungan yang lebih besar seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan dunia Di sisi lain bisa juga diterapkan untuk menguatkan kebersamaan yang menyangkut ideologi negara, keimanan, atau agama